Bahagia Pendidikan berkualitas merata Terjangkau ke seluruh warga Semangat merdeka untuk belajar Menceraskan kehidupan bangsa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Sudah saatnya orang tua, masyarakat saling bahu-membahu dan bersinergi. Melangkah bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Jayalah Indonesia, jayalah Banyuwangi, jayalah pendidikan.